Halo semuanya, ketemu lagi di Guruku Gebar, Belajar nge-game, belajar. Pie kabare re, aku suwe banget gak bertemu kalian, yo yo. Dan saya ucapkan juga Selamat, ini update-update sedikit uh, Berita persekolahan Biar kalian gak, gak kudet yo. Uh, uh. Jadi uh, dekat deket ini uh, Kemarin ada salah satu Keluarga SMP 2 Gempol Yang menikah Yaitu Mbak Naya dan Mas Yudi Semoga bahagia selalu Dan doa terbaik untuk panjenengan berdoa Oke, okay? dari guru, -guru kegembar Kemarin seru banget party necius. Berarti kari Mbak Amel, kari aku. Kok kari. <tip> <tip> kok malah bongkar aneh, membongkar motrek-motreknya ini enggak ngakat-kat-kat. Jadi, kemarin itu juga ada MPLS atau masa pengenalan lingkungan sekolah buat kalian yang kelas 7 lagi ngalamin hari-hari MPLS semangat tentunya semoga MPLS kalian bisa lancar dan kalian bisa mengenali sekolah secara secara apa lengkap biar kalian gak terasa asing sama tempat kalian belajar terus habis itu kalian juga mendalami karakter-karakter pengajar kalian kan satu pengajar sama lainnya itu kayak beda-beda gitu dan kalian harus menyesuaikan itu kalau enggak takutnya gini nanti gak sinkron terus akhirnya jadi suasana belajar nggak enak kan gitu ya oke okay. semangat MPLS uh, kemarin kalau SMP dua Gempol itu MPLS nya tanggal 18 belas tanggal sembilan tanggal 20 puluh yang sempet keliput ya di channel seni budaya kesayangan kita semua yaitu art chrome like kalian belum subscribe art chrome juga untuk mengikuti perkembangan seni budaya di SMPN dua Gempol silahkan subscribe saja tak taruh di sekitaran sini yore, yo uh -uh. kan bisa subscribe Adrum A R T C H R O M E <hesitation> ono Pak Tommy dek ono Bunda Saropa dek ono aku jelas ya. Eh, kalian belum subscribe subscribe kode kan dek De sana karena semua kegiatan sekolah yang berhubungan sama seni budaya nantinya bakal terliput di sana ono oke okay. hari ini kita akan memainkan sebuah game puzzle dari tartum series yaitu apa judulnya lah Lizeman? Ghost Case yang mana kemarin itu kita menjadi seorang detektif. Aku serot lupa namanya karena aku suwe banget soalnya kegiatan sekolah lagi ribet banget lagi padat banget kemarin negatif game mak wingis tampilan aku nyempet nyempet narsius no. sampai kakak-kakak kelas 9 itu mm, nyempet no banget. Oke okay. kita akan memainkan Ghost Case dan untuk merecall memori saya tentang game ini yuk kita langsung aja Yuk kita langsung saja mainkan. Let's begin. Press circle to start. Bu. gak ya. Yo? Nakat ya you nosey, know, it's too loud. Oke. Okay. Wah, kayaknya ngangenin banget ya, Mbak, Mbak Bayang di belakang itu, iya. Dia sedang mencari kebenaran akan status dirinya sendiri, dan kita, sebagai bapak detektif, ini membantu dia menemukan puzzle-puzzle siapa sih yang bersalah atas kasus ini. Yuk Langsung saja, let's go! Press circle to start. Aku juga lupa sampai di mana kita tentang game ini. Coba ya, bayang. Oh baik baik baik baik, aku ingat puzzle ini dan kalau kalian melihat saya Nunduk nih, ya anjuran monitorin ini sore, iki lo, ya anjuran monitorin deh ini sore. Jadi pasti rutongin nih, iyo ya. Yeah. ada little bit. Uh, uh. Oke okay, kita akan mencoba uh, menata lukisan ini untuk bisa lengkap ngonolin di tengah, jadi semua kelihatan, oke? Okay? Wohoh, dan tidak ada gambar-gambar yang nyusul ya di atas bawahnya. Kita coba, pokoknya rata semuanya di tengah. Ya langsung saja. Uh -uh. kurang satu lagi. Oke, okay, oke, okay. itu terasa benar. Oke. Okay. Waduh, wah, iki pair banget iki loro i. Ah, ah, oke, okay, i found it, found it. Ah, lele temani pik kita dapat kunci. Kuncinya pendek mana ya? Waduh, iyo, tentang item-item kuih, ternyata banyak juga ya ada kunci, ada jamur, ada kembang biru, kembang kuning, kembang merah, ada botol, ada tulang Sama ada cincin dan ada batu Oke, okay, di mana saja itu kita belum tahu Dan kemarin sempat aku lihat itu ada ular enggak sih? Terus ada megang patung tangannya gue loh. Nah kita harus ngambil itu, tapi enggak tahu pakai apa sih Kita coba-cobain ayo Oke okay. Nah ini loh, ular ini loh maksudku. Coba pakai tulang ya, tak gekepuk ngono langsung menyerahkan dirinya. Oh, nggak bisa kawan. Baik. Eh, kok kok bala balik? Oh. Oh iya ya, iki sing kemarin, enggak apa, -apa. kalau kalian belum lihat yang episode kemarin, lihat yang ini aja. I have to do something to help them soon eh uh, uh, oke okay. apa contohnya? <laughs> waduh kalau melihat ini kita harus mengumpulkan beberapa barang untuk ya mematahkan mantra mungkin ya ini terlihat seperti jamur bagi saya apakah iya? oh iya ini terlihat seperti tulang iya berarti tinggal mencari dua hal ya itu nggak tahu yang bentuk e kayak cam pasir sama permata mas nemuinya di mana mas mana saya tahu mas ah ya ya ya ya ya oke okay. oh, ini sudah ya puzzle binatang ini sudah dek, minggu kemarin Di episode yang kemarin lebih tepatnya Se kita coba kunci ikin dek peti soalnya aku ke atas sih ku gak, gak bisa keluar kita dari situasi ini kawan kawan Oh, oh, Iku soleng. Berarti ah isok de de ular. Oh cek tererereret ngono ngono ngono maksudnya. Oke kita ambil botol dan apa yang gue mang? Apasto, pesto, pesto. Kau apa ya tak cari dek kamu sebentar. Oh. Oh pesto anu penumbuk penumbuk kalian sing pecinta rempah-rempah pasti tahu <laughs> pecinta rempah-rempah penumbuk uh, uh, pokok untuk menghaluskan bahan-bahan lah Kau yuk bikin kapsul uh, anak farmasi pasti tahu pesto oke okay, berarti kita ke ular dulu ya loh kok balik Rene salah dong lurus belok kanan nah Tereret tere tere Sembunyi kamu ya tere ambil Oke okay. Dan Patung batu ini tere tere bentuknya tangan itu tere eh Berguna tere tere <tuh> Bersatu tere ding dong dong dong Kita dapat apa? Dapat apa sayangku? Oh, dapat simbol, dapat simbol. Tapi ditaruh mana simbolnya? Sik di mana ya? Eh, hey, simbol itu dimana? mana, Oh, di sini. Oke, saya tahu apa-apa di Kan saya PKN, pikun. Kota, T G L, oke. Okay. Duh, tapi yang pertama, siapa ya? Kota. Aduh, wes bener bisa. T, C, -C, C, G, L. Ah, uh -uh, iki tinggal kembali ke awal dan here we come. A bingo, smooth like a whistle. Oke, okay. kita dapat botol satu lagi sama apa sih? Oh, Kuning, hijau, merah, biru. Kita ingat, ingat itu ya. Mungkin siapa tahu berharga, siapa tahu berguna. Tapi taruh mana ya? ini juga belum kebuka. Hmm. hmm. Oh shh. ya ya ya ya ya ya dan koyok jam ternyata nan iku koyok eh koyok e eh. aku menduking duki kira nah di sini aku ngene merah biru koko oh, no. oke okay, kita lihat kuning jam 9 oh no no, aku aku butuh kertas. Sebentar yo, sebentar. Lingkaran bunga segitiga garis. Lingkaran bunga segitiga garis. Wagi kudu satu-satu yo, sabar yo, sabar, sabar, sabar. Uh, bunga dulu deh, bunga dulu jam sembilan. jam 9 Oke, okay, terus habis itu, habis itu, iya. Eh, uh, oh mana? Garis garis warna biru jam satu. Garis warna biru jam satu. Garis warna biru jam satu. Oke, dan terus merah ya segitiga segitiga itu kemana ya segitiga ya segitiga jam delapan Oke okay. jam delapan jam delapan perumpamaannya kayak jam aja ya soalnya cek gampang Hai Oke okay, berarti tinggal satu yang warna Hai hijau Hijau, hijau, hijau. Jam 4 sore, baik. Jam empat. Cerah. Huh. kita dapat medal yang pertama. Dan itu kayaknya ditaruh. Eh, kaget aku, nok tuh asy. Jam scare yang tidak diexpect sebagai jam scare ya, saya kaget. Ditaruh sini. Karena ada sinar sinar gitu loh, kan aku mikirnya kayak matahari kan, bulan tidak bersinar secerah matahari toh. Oke kita dapat kunci warna kuning. Ini buat apa? Oh, ada sumber mata air sudekat. Oke, okay, oke. Okay. Iki ison di sini nggak? Oh ya dong. <guss> aku nggak expect kemboi eh, warna merah kuncinya warna kuning. Heeh. Uh -uh. Oh, uh, jam pasir. Iki cocok ga ya, ritual iki, ya, kira Mematahkan mantra, kita bisa mengalahkan si makhluk jahat ini. Taruh si ya, cekak lupa. Lho, opo ya, si aku iki? Loh, ayo iki. Aku udah buta arah, Rek. Ya. Nah, jam pasir, jam pasir. Kemudain eh uh, Si Si saya lah ada nggak yo simbol elang eh hey, ada ada si logika ya pergi maksudnya biru elang maksudnya air kan warna biru dan <gasuk> rek kembang kembangi kan ada tiga si tapi di laba no kembangi kak mau si Berpikir, berpikir, bunga, eh, misal, lek misal, bu, eh, apa, airnya ikut diwarnai, ambek bunga, ya, apa, bakal, tapi kita menghancurkan pakai apa, aku gak dikasih koyok copek ngene, gulo, loh, kan, merah singa. masuk masuk pakai iki iki tadi tempat aku menemukan apa ngono iko minggu lalu coba ya coba ya eh guluh. terus ut ut aja ngomong tumbuhan yes tumbuhan tumbuhan iya jadilah pesta warna biru untuk ditaruh di air elang ya ingat ingat itu tak tumbuh ekab Nanti ketika kita di sumber air mata su dekat itu langsung di sumbo diwarnai Oke okay. masukkan botol dan bunga warna kuning Oke okay. serbuk warna sudah jadi kita kembali ke mata air sudekat Elang warna biru ingat-ingat ya Elang warna biru. Aku guys, expect cara kerjanya bakal kayak ngono Yuk balik-balik guys ya akan penuh kejutan rooms, Good job dark rooms. Terus singa warna merah Singa warna merah Oke okay. Terus uh, ular otomatis warna Ungu <laughs> Kuning dong Kan tidak ada pilihannya buita. Ita Iya yeah, I'm so sorry Medal kedua Bulan Oke okay, terdapat apa lagi ya Oke okay, tempat medal tadi mana? Mohon maaf nih, saya lupa arah nih. Dimana nih? Ah ini nih, ini nih, nih. medal bulan ditaruh sini. Dapat kristal. Oke, okay. terus kita masuk ke tempat persembahan. Duk kamu tuh mana? Hey, hey. directionnya Directionnya, directionnya Oke, okay. eh, uh, sudah kok. Nothing happen ya? Kok nothing happen ini? Oh, oh, oh, <laughs> oh, the oh, the oh, oh, The oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, Gambar oh, oh, oh, oh, Tolong, Mbak, gambarin dong ya. Itu udah kebalik simbolnya. Dua patung ini, koyo esin, jagan dek gerbang, gak sih? Yo, kita coba. Yuk, kita matkan yang ini. C, si. wow, yang punya tanda panah. Sayap, sayap pol, sedikit. Pedang kecil, oke. Okay. Sayap pol, pedang kecil. Uh -uh, udah, terus sing iki tangan panjang, tangan lurus banget ya. Terus ke atas, oke. Okay. kayaknya tinggal ngubah aja deh. Anything happen? Eh, eh, eh, eh, iya. Yeah. Anything happen? No, kita lihat lagi. Kenapa? Oh, I see, I see. Mulutnya harus buka. Oke, okay. oke. Ijekah mama kutubi, ya, saya kudu piye, jangan. <t bingung> mama. Uh huh, ikut buka lo pada. Enggak, kakinya enggak bisa Terus Sini satu nih Oh, kepala Apakah Oh, kan Kita bebas Kemenangan Kebebasan Aku menantimu Ayo cepat, ikut aku Kamu tidak akan bisa pergi hidup-hidup Selama masih ada dalam pengaruhku. No, tuh kita aku ya aduh, hmm. Mama, kudulapagi, kudulapagi, hey, hey orang asing, hey, tak pentung kamu, tak tombol kamu, tak tombok kamu. No, finally keabadian, doh. Hei luka lelan heh ya sia sia perjuanganku nospek suspect tidak Aduh, aduh game over tapi anak pilihan try again sih heh let try again ini kumulutu ku awal mana anu aku ya tidak mau tah. sih tapi coba aja try again ya try again ya oke okay. disuruh ngapain ini oh Kok telat sih? Kok tell sih? Itu loh, cincin. Kita mungkin disuruh ngasih cincin. Soalnya tak kasih pentungan yang kemang gak kelem. Penomboknya gak kelem, gak kelem. Cincin berarti. Coba ya, coba ya. Oke. Okay. we been through this before. Waduh, uh, oke. Okay, oke, okay, polusi. Polusi. Uh, cincin ya, cincin. C uh, uh, grab, grab. Harus cepat. Di apa? Okay, eh aduh kalah diapain ya eh diapain si sebentar ya kita telah ah ini bersama-sama eh cius cius si sedahlah sedahlah sedahlah sedahlah kok aku gak kene mang, bentar bentar bentar kalah maner ya? Ya, aku tak pingin keliling dulu, barangkali ada sesuatu yang kelewatan dan belum saya ambil. Coba, sih, ya. Oh, si. dikasih boneka. Aku koyok gak mengalami ini, deh. Iya, sih. Belum-belum koyok selama keliling-keliling tadi kok gak ngalami dikasih boneka. Oke, okay, thank you. Thank you Secret ending Eh, secret ending Secret item Oke, okay, kita kembali ke graveyard Dan kita akan hadapi dia Sepertinya aku tahu harus bagaimana hmm. Aku kali ini tidak akan tertangkap olehmu wahai roh jahat Oke, okay. eh, uh. oke, okay. oke, okay. oke, ready, ready ready, ini Intense intense ini intense oke, oke, oke, yang kamu lakukan? Tidak. tidak Akhirnya setelah 20 tahun aku bisa memecahkan kasus misterius ini, gitu katanya Pak, Pak detektif. Mia Alba and Dan Alba, Mas dan Mbak yang di Haunted House ya, di Nowhere House. Uh. Strange how this was solved. Tertangani dengan aneh. Uh. Tapi Frederick sing jahat tadi, sing kerasukan dan lain sebagainya, iku, sudah tidak bisa menyakiti orang lagi. Dan semoga Mas Mas Den dan Mbak Mia akhirnya bisa beristirahat dengan tenang. Dadah. see you in heaven. Aku koyok boneka fudure. Beti aku. And now dan sekarang. Aku harus gimana sama benda ini? Harus tak Biar aku simpan Aku bisa kok jaga itu Percayalah Oke okay deh Ahlinya ya, ahlinya Soalnya dari sampai buka toko ya Betapa niatnya itu loh Aku paham kok tentang benda-benda seperti ini Oke okay. uh, Tolong diamanin ya Aku keramat banget soalnya Angel banget untuk untuk apa? Uh, itu jenis benda mistis yang berbahaya. kok yang ngomong Eh uh, Dan aku mau pergi ya. Oke, okay, makasih. Oke. Okay. Iya, aku paham kok tentang benda-benda seperti ini. keles, gue punya tokonya nih, ngono. Disimpan ya sama Mbak ini. Uh, aku ngerti namanya. Eh. Aku tak simpan nih. Oke, okay, karena menyimpan itu ada di box ya Dan boxnya ada teka-tekinya Siap! Darkroom tidak pernah membiarkan kita beristirahat walau sejenak ya Oke, okay, dari mata ke mata Dari matamu, matamu Ku mulai jatuh jatuh Kok kak Heeh. Uh. Oke, okay. bisa tuh lewat situ? Bisa? Bisa Ya disimpen ya aman ya. Aman ya. C. Si. Meridia. Kok ya gasing ngono lho rek Meridia iku Mbak sing no warehouse enggak sih? Delian. Delian kok yuk gasing ngono lho. laya ya lah ia lah ya, kok asing sih. tapi mbak mbak Mary dia house no warehouse, eh no house sing kedua, sing kedua. apa sih? bukan bukan sing uh, eksperimen, bukan. oh yang ketiga, series yang ketiga. seingatku lo ya kalau dulu, lupa lupa ingat pisang. oh my god, no! nyihir sing dek series 3 kue. Oh my god Oh my god Pff, Sumbil Oh my god Penyihir sing selama iki nyamar Dan dia mengumpulkan Arwah-arwah orang Terus untuk ditiru Oh my god Ike bahaya banget sih Aku saya speed Oke okay, semuanya itu tadi adalah gameplay kita di Ghost Case ya mungkin ini adalah series keempat dari game Dark Dome yang kita mainin dan aku tetep pingin mainin Dark Dome selagi ketika ada game baru yang rilis dan aku sempat denger kok makanya jeneng laia laia -ah, la itu -ah, kok enggak asing soalnya sempat muncul deh uh, trailer atau teasernya game mereka yang kelima Haunted Laia Laya, haunted, laya, kok enggono lah? Makanya kok kau gak asing ngaku ini. Ya itu, kalau kalian suka sama konten sejenis iki bilang opuita dan langsung komeno aja Ndek bawah. Atau lek pingin uh, private yo, aku malu bu lek Le komen dilihat banyak orang dan lain sebagainya. Bisa dm o aja Underscore gamer Atau lek pingin private mana yo? Pingin private mana? Iku email lo ke request dot kuruku gamer@gmail.com ah uh, lalu tahu makannya ah lupa <gul> mas ya uh, terima kasih sudah nonton dan kalau kalian belum subscribe subscribe po itu tanda pertemanan kita ya bisa kulihat dari subscribe yang masuk ya <gul> dan terima kasih juga untuk kalian yang setia nonton dari hari ke hari Bu Ita posting, Bu Ita enggak nggak posting Kalian tetap standby di sini Thank you banget uh, para siswaku di luar sana Dan para siswaku SMP 2 Kempol Thank you banget Selamat datang untuk kalian yang kelas 7 Selamat naik kelas 8 dan kelas 9 Untuk kalian yang baru naik kelas uh, Gunakan waktu kalian dengan bijak yore, yore, Karena belakangan sempat ada Fenomena uh, Siswa ini masih kaget, atau peserta didik ini Masih kaget dari awal yang nggak sekolah ke Kemudian masuk ke jam sekolah Yang tiba-tiba padat, segambreng itu, Kayak mereka kaget Shock alter you know. Dan Bu Ita juga, tapi buita mencoba Untuk membiasakan diri Menghadapi hari-hari rutinitas Yang kian padat ini Dan menikmati waktu Ketika seneng-seneng di kelas ambek kalian See you on class Dadah Da da da, da, da, da.